Coba dari pertama, tuh, kau bilang dari awal, tongkat ketemu, kau pernah ada rasa karena kau pernah untuk resahkan rasa yang begitu sakit. Selalu serasakan rasakan aduh, saya begini karena cinta Siu aduh, begini karena sayang Tapi kau terapunah mengerti Hai, biar susah simpang di hati Dan saya harap sayang, coba tolong kau dengar Kau anuglah terindah, kau yang paling saya gemar. Penantian besar sehadir untuk kau, ku kastil tinggal sadar sama si rindu mau sayang coba tolong ko gak ko sadar ko, ko sama si Kau mau polos. Ku kastil gak sadar sama si rindu mau polos. Ku kastil sama si rindu Ku kastil gak sadar sama si rindu mau Terindah kau yang paling sa Penantian besar Sa hadir untuk kau Kau kasih tinggal sa dan sa si masih mau polo Aduh sayang sa kenapa eh Aduh si utrabi sa kapai Biar sudah sayang mengalah Tutup cerita biar sayang pergi Nah, untuk rasakan Rasa yang begitu sakit Yang selalu serasakan. saya rasakan Si Wado karena cinta Si Wado Saya begini karena sayang Tapi kau pernah Mau mengerti Ay biar susah simpan di hati saya begini karena cinta Saya begini karena sayang Tapi kau tak pernah mengerti Ayo biar susah simpan di hati Saya begini karena cinta Saya begini, sa begini karena sayang Biar susah simpan di hati Sio aduh, saya begini karena cinta Sio aduh, saya begini karena sayang Tapi ku ternah pernah memengerti Ay, biar susah simpan di hati Dan seharap sayang, coba tolong oh, oh, ku dengar Ku oh, anugerah terindah ku yang paling sagamah oh, oh, oh, oh. Hadir untuk kau, kau tinggal kau Dan kau si kau mau polo dan kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau yang kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau